serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan pasnya kabar spesial dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar tentunya Menemani Santai pagi kalian saat ini Bungimin akan memberikan informasi menarik dan kabar spesial di pagi hari ini untuk mengawali perjumpaan kita bersama ada momen yang sangat luar biasa di vlognya Rans Entertainment, kolaborasi antara Aa Rafi dengan Papa Bilar. Di momen ini ada sebuah pertanyaan ya dari Papa Rafi nih, kalau lesti itu tipe yang keibuan banget enggak sih? Wow, pertanyaan nih untuk Papa Bilar ya. Papa Bilar menjawab pastilah, kenapa gue nengkel lesti? Karena di diri lesti itu ada. Tentunya ke ibu-ibuannya Karena Fafabilar pun ini mencari seorang istri Itu mencari sosok ibu tuh dari istri dia sendiri Masya Allah banget ya Alhamdulillah Bunda Lesti itu sosok keibuan Walaupun bodinya masih seperti anak SMP ya Masya Allah Tetapi pola pikirnya luar biasa Mudah-mudahan selalu menginspirasi Untuk banyak orang dan mudah-mudahan juga selalu menjadi orang baik Dan panutan, amin Ya Robbal Alamin di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun Instagram, dia Anggra ini mengatakan di kolom komentar, valid sih ini selain lembut penyayang, perhatian Dedek itu keibuan banget, apapun yang ada di tubuh si kakak dari ujung rambut sampai ujung kaki jadi perhatian dia banget latin banget, best paket komplit bunda Lestimah katanya Tia, Masya Allah paket komplit kebanggaan warga Konoha semoga semakin banyak doa dan support serta dukungan yang diberikan dari orang-orang yang baik orang-orang yang tulus, mencintai keluarga Leslar selanjutnya sahabat kita simak nih ada momen spesial ya yang kita dapatkan saat bunda Lesi kejaran main badminton nih, bareng Jirayut saat sampai di lapangan di persahabat ya Bodyguard Bunda Lesti Kita itu Bang Boril selalu setia Menjaga Bunda Lesti Dan selain Bang Boril juga ada KWMGZ Di belakang Bunda Lesti Wow, Masya Allah banget ya Tetapi kita stalker dengan Bunda Lesti kejora Jorah persahabat, ya Sampai di lapangan Masih video call dengan Papa Bilar Aduh, protektif banget ya Papa Bilar Masya Allah Ini sih cute banget ya Luar biasa Semoga Selalu Sehal selalu bahagia untuk idola kesayangan kita Momon ini pun di oleh akun setelah skor billar Kita simpan juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Tetap ya dedek itu video call dulu sama suaminya Yang awal juga banyak, hati-hati anak Madrasah ya Entar pulangnya aduh Allah banget ya Tenang aja, karena bodyguardnya bukan main Ada Bang Boril dan Kaoya Mungzi di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun Instagram Aisyah Humairah 4991 mengatakan di kolom komentar Duh anak SMP pengawalannya ketat banget padahal bukan mau ngemol, olahraga doang katanya tuh ya Inilah idola kesayangan kita best banget, yang awal juga bukan kaleng-kaleng ya Mudah-mudahan Bang Borin dan Kak Uyan Mungzi Selalu diberikan kesehatan Dan selalu bisa menjaga idola kita kemanapun pun Dan selanjutnya kita simak juga nih oh, Masya Allah banget ya Ada potret nih Bunda Lesti Nialida dan Wa Odevova Ini momen semalam Ketika mereka main badminton bareng Ini seru seru banget ya Dan pastinya Walaupun Konoha ingin sekali melihat vlog yang akan disuguhkan oleh Senator nih mengenai permainan badminton buda lesi. Semoga saja ada vlognya, persahabat ya kita support dan dukung apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat ada kabar spesial. Kita mampir dulu ke fashionnya Papa Bilar ya. Ini membuat warga Konoha pastinya melongo banget. Jam tangan yang dipakai oleh Papa Bilar. Kita perhatikan persahabat jam tangan. Ini merek Richard Mail persibet ya, yang tentu harganya ini bikin melongo. Kita salvo dengan angka yang di bawah ini. Ini dibangsa harga 3 miliar rupiah, masya Allah. Di tangan aja itu, bapak Bilar sudah membawa uang sejumlah 3 miliar ini sih bukan kaleng-kaleng luar biasa bangga mudah-mudahan selalu berkah barokah rezekinya selalu lancar kita selalu supur dan doakan yang terbaik mudah-mudahan juga persahabat kita semua sebagai fans sejati selalu bisa mencontoh idola kesayangan kita yang selalu sabar yang selalu semangat persahabat ya mudah-mudahan apapun yang dilakukan kita semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran amin berikutnya persahabat kita siapa juga ini ada info penting yang untuk warga Konoha, jangan sampai lupa untuk selalu menyaksikan acara Poles Kepoin Lesti eksklusif di aplikasi video.com Karena Poles ini tayang setiap hari Senin dan Kamis, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, jangan sampai lupa jam 5 sore Ada acara Poles Kepoin Lesti ya, untuk kita semuanya harus selalu dukung acara-acara dari Bunda Lesti Kecura dan Bapak Bilar dan berikutnya juga para kita simak nih Ini momen cute ya saat Leslar menghadiri acara Reuni Akbar Genta Buana Ini sih cute banget Bunda Les dirangkul cool ya oleh Papa Masya Allah Semoga selalu seperti ini Selalu romantis, selalu cute, dan selalu uang Selalu memberikan kebahagiaan Pastinya untuk kita semuanya Amin